Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.16164, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.16392. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212